Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lestlar love Lovers Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Di channel youtube kesayangan kalian Diva TV yang akan terus mengabarkan Kabar baik, kabar menarik Dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal.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 Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bagaimana akan memberikan informasi menarik nih persahabat ya Dari Lesti dan Bilar ke kabar pertama kita uh, mendapatkan unggahan spesial banget nih Persahabat ya foto dari Abang Fatih yang diunggah oleh Bibi Indi Persahabat ya Masya Allah luar biasa Bibi Indi mengunggah wasingan foto bareng Bibi Masya Allah banget ya Kita merasa bahagia sekali Alhamdulillah mendapatkan kebahagiaan Masya Allah semakin hari Abang Fatih semakin menggemaskan, ancur bersahabat yang Makin ganteng pastinya luar biasa Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu juga dengan Bibi Indi di Cianjur. Momen ini di-reports kembali oleh Anggol yang selalu dan Skorsik Banyak sekali bersahabat ya. Tanggapan dan komentar yang diberikan pasti komentar, dan tanggapannya, tanggapan positif. Kita lihat dari akunnya yang mengatakan di kolom komentar. He -he, mana makin pintar lagi Masya Allah gantengku Tuh persahabatnya makin ganteng dan makin pintar Katanya Abang Fatih Dan kita lihat juga persahabatnya dari bangga mengatakan Masya Allah tabarakallah Makin kasib, gemes banget Abang Fatih Masya Allah banget kan Komentarnya positif banget nih untuk Abang L Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua Menjadi anak yang soleh Dan menjadi anak yang pintar pastinya Selanjutnya bersama kita simak juga nih momen spesial di Hari Raya Idul Fitri Di hari lebaran pertama Kita tentunya melihat Potret Lesti, Abang Fatih Dan keluarga besar Bunda Lesti di Cianjur Masya Allah banget ya senang sekali Akhirnya lebaran di kampung halaman Bunda El ya, Abang Fatih pertama kalinya luar biasa. Semoga keluarga besar selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga. Di sini ada unggahan spesial. Ini vlognya Leslar Entertainment spesial lebaran sudah tayang semalam. Persahabat ya, yang belum nonton silahkan mampir ke channel YouTube Leslar Entertainment. Karena kebahagiaan vitamin bahagia kita dapatkan Masya Allah pokoknya kalian happy banget Disuguhkan vitamin bahagia langsung oleh Lesti Miller dan Abang Fatih Masya Allah banget ya Kita tentunya merasa bahagia Apalagi melihat Bunda Lesti yang semakin tentunya gemes kepada Abang Fatih ya Yuk sama-sama kita dukung, sama-sama kita support yang terbaik untuk karya-karya yang -karya entertainment dan semoga tim LA juga selalu kompak, selalu solid untuk menyuguhkan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Amin, ya robbal alamin. Momen ini pun bersahabat yang diriwas oleh akun Sabar underscore Leslar. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum, wilujung subuh semuanya Semoga hari ini apa yang kita pintakan Kita semoga kan Allah kabulkan dan realisasikan Amin ya Allah Masya Allah banget ya kita aminkan doa-doa baik Semoga apapun yang dilakukan hari ini untuk kita semuanya Diberikan kemudahan dan kelancaran Berikutnya bersahabat ada hubungan spesial Dari IGS-nya Ini momen semalam persahabatnya keluarga besar Lesti Lagi karaokean bareng tuh Ada Bang Akbar persahabat ya, masya Allah Seru banget Karaoke-nya DJ Anjur, Kumpul keluarga besar Ini sih cute banget nih, persahabatnya Bangga sekali dan bahagia sekali Tentunya Leslar selalu bikin kita happy pastinya setiap harinya dan berikutnya persahabatan kita simak juga nih ini ada yang spesial banget dari Leslar Anuskarstik 8 jam yang lalu mengunggah postingan foto Abang Fatih dan di bawahnya ada postingan uh, foto Aston Chen persahabat ya ini adalah pemain film di film Boboho waduh masya banget ya kita perhatikan kalimat di posting oleh Leslar Anuskarstik Kalian tahu Alston Chenga yang main di film Bobo Hoffman ekspresi si Abang L yang ini kok langsung tertuju sama dia Pas search fotonya ternyata agak mirip kerut halis dan bentuk bibirnya aduh masalah banget ya coba simak baik-baik Kerut halis Abang Fatih Memang ini persis banget nih persahabat ya, dan bibirnya Abang Fatih, Masya Allah banget ya, sekilas juga hidungnya, ini mirip banget nih persahabat ya Masya Allah, ini Abang Fatih luar biasa, emang sekilas mirip banget nih persahabat ya, dengan pemain film Boboho, Aston Chen, mudah-mudahan persahabat ya selalu tentunya membuat kita bahagia, dan semoga... Leslar memberikan kejutan spesial hari ini untuk kita semuanya Jangan kemana-mana persahabat atau stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru menarik selanjutnya Seputar Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh